Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan, lihatlah kondisi keuanganku. Persoalan keuanganku membuat diriku gelisah. Bagaimana menopang hidup keluargaku? Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, tetapi keuangan seret dan macet. Apalagi hutangku semakin hari semakin menumpuk karena tak terbayarkan. Semuanya itu menambah beban jiwaku. Tuhan, pulihkanlah keuangan dan kehidupanku. Berkati pekerjaan dan rencana usaha yang aku akan lakukan, yaitu. Aku mengandalkan kekuatan darimu, pasti tidak akan kekurangan apapun, sebab engkau adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan dekat dengan orang yang patah hati. Berikanlah aku hati yang sabar menantikan datangnya kebaikanmu, karena aku yakin engkau akan melepaskan aku dari kesesakan ini tepat pada waktunya.